Hey, assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada tangan paket. Isinya apa? Apakah isinya misterius? Nah, apa ini oh, apa ini di sini? Basah ini karena ada hujan. Nah, kita buka dulu. Oke. Okay. Kita lagi untuk menghemat listrik, menghemat di BM, menghemat, hemat bbm, menghemat-hemat-hemat semuanya dihemat karena semua serba mahal. Oke, ini mohon dicas minimal 2 jam sebelum digunakan. Oke, tapi kita akan coba dulu. Ini pasnya, adiknya ini. Ini ada baterainya, kita tes tuh. Wah, baterainya cuma satu. Wow, baterainya cuma satu. Bagaimana ini? Aduh, baterainya cuma satu. Berarti harus beli lagi dulu. Kalau bisa, aduh, aduh. Oke, kita coba dulu nyalakan tanpa baterai tidak apa-apalah. Tanpa baterai kita pasang di mana? Di mana? Di mana? Oke, okay, ini dia. <tune> Wes, nyala. Ini nyala, ini. Oke, ternyata nyala. Tidak bisa ditarik ini. Sekarang kipasnya nyala, nyala. Ini. Oh cuma ada dua kali. Satu. Nen. Dua. Nen oke okay. wow lampunya kurang terang. oke okay, ini saja dulu kipas angin hemat energi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh